Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberikan cara mengetahui tipe prosesor yang kita gunakan atau generasi laptop yang kita gunakan. Ada beberapa caranya. Oke langsung aja. Yang pertama, cara yang pertama, klik, ketik Windows plus R, kemudian tulis dxdiag, kemudian Oke. Okay. Nah, tunggu beberapa saat. Nah di sini muncul di prosesor ada Intel Core i3 ya, strip 3 yang artinya ini generasi ketiga. Jadi laptop yang kita gunakan Core i3 generasi ketiga. Nah, Oke okay, langkah yang kedua ini cukup mudah. Kita ke Windows Explorer kemudian di deskripsi klik kanan kemudian properties nah di sini juga ada prosesor. ini dia tipenya core i3 generasi ketiga Oke sekarang ke langkah selanjutnya cara yang selanjutnya ketika klik start kemudian ke setting kemudian pilih sistem kemudian yang paling bawah about ya nah ini dia prosesor Intel Core i3 generasi ketiga oke okay. kita ke cara selanjutnya kita klik start lagi ya atau di sini aja langsung ketik system info nah ini dia system information Nah, di sini kita lihat yang prosesor ini dia Intel Core i3. Nah, itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.